Bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit, tazkiyatun nufus Kalau oh, dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marot atau amrad Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan A'udhu Billahi Rajim Fi kulubihim maradum Walahum 'adzabun alimun bima kanu Di dalam hati mereka, fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Apa? Apa penyakit hati yang paling berbahaya?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 lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al Baqarah tadi fi kulubihim marot di dalam hati mereka ada penyakit satu aja Allah nggak mengatakan fi kulubihim amrot di dalam hati mereka ada banyak penyakit tapi Allah mengatakan fi kulubihim marodun cuma satu penyakit dalam sebuah konsep tafsir dalam sebuah pandangan tafsir marat penyakit apa yang ada di dalam hati mereka padahal hatinya banyak tapi penyakitnya sama yaitu asyak, raib di dalam awal surat al-baqarah Allah memansion kita dalikal kitab la raib tidak ada keraguan nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi wa mimma ala abdina, fatu bi kalau kalian masih ragu